yang menyebabkan dampak yang luar biasa pada alam Dewa Siwa sendiri pun muncul dan mengakhiri pertarungan mereka amba yang masih merasa menderita berdoa dan memohon pada Dewa Siwa. Dewa Siwa menjawab bahwa setelah 25 tahun dia baru bisa dibantu. Dia akan berinkarnasi di Pancala sebagai Kandi. Di kerajaan Gandara saat Raja Subala terkejut putrinya yang cantik Gandari memiliki ramalan yang tak sama indahnya. Dan diberitahukan ada pasukan besar yang bergerak menuju ke kerajaan Gandara. Dan kisah pun berlanjut. Pasukan dan perkuat gerbang masuk. Para pemanah tempatkan posisi kalian di puncak gerbang dengan pada api. Semua pasukan tetap waspada di dalam benteng, termasuk pasukan berkuda di luar benteng dan di belakang bukit kecil. Mereka bahkan bisa membuat tanah terlontar tinggi. Mereka juga punya persediaan makanan dan minuman yang mulia. Sepertinya mereka sudah siap untuk penaklukan yang luas. Pasukan siapakah itu prajurit? Bendera mereka tidak bisa dilihat yang mulia. Tapi aku bisa melihat kereta berkuda di barisan terdepan. Itu kereta berkuda putih, sepertinya milik Dewa Matahari. Ada bendera putih juga di keretanya yang mulia. Pemberani itu menggambarkan dewa matahari itu sendiri yang mulia. Dia punya perisai luar biasa di tubuhnya. Tangannya seperti tiang dari besi. Matanya kuat seperti dua bola api. Dan ada tanda bulan di keningnya. Yang mulia, dia tidak lain adalah putra dari raja Santano dengan Dewi Gangga, Bisma. Benteng Gandara akan jadi puing-puing menerima kekalahan sebelum bertempur Itu tidak bijak Arsi Maafkan saya yang mulia Tapi Gandara sendiri sudah lama tidak pernah berperang Jadi yang mulia tidak tahu Menghancurkan kota yang kalah Membakar yang tidak berumah Membunuh orang-orang yang tidak berdosa Dan melanggar kehormatan dari wanita semua ini tidak akan terhindarkan dalam perang ini, dari Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan semua wanita dalam perang Adalah menunggu di sini Untuk kehancuran terbesar kita Dan kemudian Aku akan bertempur dalam perang ini bersama ayah Gandari Iya ibu Perang ini membuatku ketakutan Sama seperti ketakutanku pada kegelapan Kakak Ibar Guru besar telah mengajari kita bahwa hanya ada satu cara melawan ketakutanmu Hadapilah ketakutanmu Dan ku tidak terhindarkan lagi Maka aku akan mati di medan perang Rasa takut selalu berasal Dari dalam hati manusia itu sendiri Terkadang ketakutan akan kehilangan kekayaan Terkadang ketakutan dipermalukan Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi Karena itulah Ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga Meski sudah mengetahui rasa takut, tidak lain hanyalah sebuah imajinasi Apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini? Tanpa rasa takut? Hmm? Coba kau pikirkan itu Ini saatnya menanggapi pengepungan ini Kita naikkan bendera warna putih tanda menyerah Atau kita naikkan bendera warna merah Sebagai tanda berperang Rasa malu Atau kematian Jangan buat kedua warna itu terlihat begitu gelap Sata Shua. Tapi yang mulia Kita harus mengibarkan salah satu dari kedua bendera itu Pasukan itu telah berhenti yang mulia. Ini mengejutkan. Mereka mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan yang mulia. Buka gerbang depan. Pastinya itu... ...untuk menunjukkan kekuatannya di depan kita. Tapi kenapa? Gandara tidak melakukan apapun yang membuat malu Hastinapura. Tahta Hastinapura juga sudah bertahan sangat lama. Setelah kematian dari Wichita William kerajaan itu tidak punya raja selama 25 tahun terakhir. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk menyerang mereka. Dan kita tidak pernah membantu siapapun musuh mereka. Lalu... Untuk apa menunjukkan kekuatannya di depan sekutunya? Kekuatan itu menentukan di depan sekutu yang mulia. Saat ada yang mau mengajukan tuntutannya. Apa yang diinginkan oleh seorang yang seperti Bisma? sendiri dan untuk menghukum para musuh. Dan itulah yang menentukan raja Subala. Sikap kepahlawananmu tidak kalah dibanding sang dewa Putra Gangga. Tapi aku bukan raja. Aku hanya pengabdi yang setia dari Hastinapura. Statusku sendiri tidaklah lebih tinggi darimu yang mulia. Meski kau bukan seorang raja, tapi tingkatmu jauh lebih besar dari Kaisar manapun Putra Gangga. Hal seperti itu hanya bisa terlihat saat pengepungan. Dan aku ada di sini untuk mengunjungi tempat temanku Untuk memperkuat persahabatan kita Untuk jadi tuan rumah bagi seorang teman sepertimu adalah sebuah keberuntungan bagi Gandara Tuan Putri, sebuah bencana besar di Kerajaan Gandara telah terhindarkan. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah dia menyamarkan tujuan perangnya dibalik sebuah usaha persahabatan saja? Tuan Putri, aku dengar Bisma tidak pernah berbohong. Aku juga dengar bahwa tidak ada yang lebih kuat dari dia di antara para Arya. Iya sudah, bahkan para Surama tidak bisa mengalahkannya. Seorang pria tangguh selalu tenang dan teratur kakak ipar. Ayo kita lihat saja. Nanti akan terbukti apakah dia benar-benar tangguh. Atau itu hanyalah dongeng belaka. Aku juga bertanya-tanya. Kekuatan macam apa yang bisa membuat Bisma menuntut dari gandahra? Penyambutan yang luar biasa dan perhatian Hatiku benar-benar senang Aku harap kau mengajarkan keanggunan dan kedisiplinan yang sama pada putri dan juga putri menantumu Putra Gangga, apa kira-kira yang bisa ditawarkan? Gandara yang kecil untuk kerajaan guru yang tangguh Masa depan ...dan kemungkinan kebahagiaan itu di masa depan. Yang Mulia, kau sudah tahu bahwa tidak ada raja yang berani menyerangmu sejauh ini. Karena kau punya perlindungan dari kerajaan kuru. Kalau masalahnya dari kerajaan kuru dan Gandara bersatu, ...maka kedua kerajaan itu akan menjadi sangat kuat. Pikirkan itu, Yang Mulia. Sebuah sekutu itu dibentuk antara dua kerajaan yang sama kuat anda hanyalah pelayan bagi Hastinapura Putra Gangga. Karena itulah aku datang ke sini. Bukan sebuah persekutuan. Tapi lamaran pernikahan. Seluruh klan Arya sering membicarakan tentang kecantikan dan keanggunan Putri Gandhari. Aku mengajukan lamaran pernikahan. Digandari. Aku mohon Jangan kecewakan aku Tapi bukankah kau sudah bersumpah untuk melajang putra gangga? Putri Gandari adalah untuk pangeran guru, bukan untukku. Aku sudah menganggap Gandhari sebagai putriku. Aku juga setuju untuk ini. Siapa lagi mempelai pria lebih baik dari pangeran pandu? Kemampuan dari pangeran pandu sudah diketahui semua orang. Detrarastra Pangeran Detrarastra Bagaimana kau bisa mengira untuk Pangeran Pandu? Dia adalah anak termuda, sedang yang tertua, Pangeran Detrarastra Yang Mulia Aku sedang bicara tentang Pangeran Detrarastra Pikirkan ini Yang Mulia Seratus anak laki-laki bisa lahir bahkan oleh seorang pemahat istri. Mereka juga bisa membangun rumah yang sangat besar. Tapi tidak sebuah kerajaan. Jumlah dari keturunannya tidaklah penting. Yang penting adalah klan kami tetap subur dan membawa kemakmuran. Juga di dalamnya. Tidak setiap wanita punya keberuntungan melahirkan seratus anak laki-laki. Untuk dinasti guru Yang mulia Gandhari adalah Putri tercantik di dunia Dan dia telah diajarkan banyak sekali disiplin Dan terlatih dengan baik Tapi Pangeran Detralastra Kau Sudah tahu tentang dia Pangeran Detralastra mampu dalam setiap hal Dan itu tidak diragukan lagi Kau tidak tahu kecerdasan dari Detera Rastra Ratu Sudarma. Pangeran Detera Rastra begitu tangguhnya hingga dengan satu pukulan saja dia bisa menjatuhkan banyak gajah sekaligus, dengan menjadi ratu bagi Detera Rastra Putri Gandari, agar menjadi wanita paling kaya dari peradaban Arya. sudah diduga kalau dia akan jadi sombong sekarang Karena ada lamaran untuknya dari kerajaan yang begitu besar Bukan karena itu juga kakak Iban Meskipun begitu, itu masih bisa dimengerti kan Dari Tidak ada satupun kerajaan di dunia ini Yang lebih kuat dan lebih kaya daripada Hastinapura Aku juga sudah dengar kisah yang luar biasa mengenai Hastinapura Dan aku selalu berusaha untuk membayangkan Seperti apakah Hastinapura itu Tuan Putri Hastinapura Menyatukan kerajaan ini dengan Hastinapura, kau akan berubah dari Raja Subala menjadi Kaisar Subala. Itu artinya, kau memamerkan kekuatanmu untuk sebuah tujuan. Benarkan Bisma? Aku di sini membujuk keluarga istana dari Kerajaan Gandara untuk menjadi keluarga kami, dan bersama keluarga tidak akan ada pertanyaan lagi. Yang ada hanyalah kerjasama. Kerajaan Gandara tidak bisa memberikan keuntungan bagi Hastinapura. Malahan Gandara bisa mendapatkan semuanya dari Hastinapura. Itu mungkin kerajaan yang hebat. Tapi kerajaan Gandara tidaklah selama itu. Tapi sebuah pernikahan membutuhkan pangeran, bukan kerajaannya. Oh, jadi tuan Putri kita sudah memimpikan calon suaminya, kakak ipar. <susuk> <susuk> Menurut pendapatku, Pemikahan Putri Kandari dan Pangeran Detrarastra sudah ditentukan oleh para dewa. Resolusi dan pilihan lain adalah permainan pikiran yang mulia. Tapi, bagaimanapun aku tidak bermaksud untuk memaksa. Hanya setelah kau menyingkirkan semua keraguanmu, barulah akan tercipta keputusanmu yang mulia. Lalu, bagaimana keputusanmu yang mulia? Dibanding manusia biasa, pangeran dari Hastinapura seperti Dewa Indra, rakyat dari Dinasti Kuru menempatkan mereka di sebelah dewanya dan memuja mereka dengan segenap. Kakak ipar, siapa nama orangnya? <laughs> Kenapa kamu tahu siapa namanya Tuan Putri? Lagi pula, seorang istri tidak pernah memusingkan nama suaminya. Kakak ipar, beritahu aku, siapa namanya? <laughs> caranya aku bisa memberitahu putriku Ratu Sudarma meski ini untuk kebaikan bagi kerajaan Gandara tapi aku telah memberikan penderitaan padanya untuk seumur hidup Saat Sangkuni kembali dari perburuannya apa yang akan terjadi nanti